Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lofors, lovers dan Leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Deepa TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky pilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya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 kita awali dengan kabar spesial dari Bang Boril. Dua jam yang lalu mengunggah postingan foto saat momen diundang di acara Rupi no Secret Trans TV ya Namun di sini kita salvoh banget dengan kalimat yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, mengikhlaskan pergi orang yang kita sayang memang berat karena pilihannya ditinggalkan. Atau meninggalkan, tetap semangat jalani hidup Jalani nikmati syukuri Itu kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Mudah-mudahan ya Bang Boril tetap terjalin dengan baik untuk silaturahminya bersama Lesti dan Rezki Bila Amin Kita lihat juga bersama ya, dia banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Azam tadi mengatakan... Good luck Bang Boril orang baik. Dede pasti sangat sayang Abang. Udin saat ini mereka akan menata rumah tangga. Semoga Abang kembali lagi sama LE LA dengan wajah baru. Amin. Doakan yang terbaik saja. Semoga Lesnar Entertainment kembali bangkit dengan wajah yang baru. Kita yakin itu. Pasti LE akan kembali berdiri dengan... Tentunya wajah yang baru Kita lihat juga persahabat Igasia ya, Mas Gomoli baru saja Memposting sebuah kalimat Pengennya sih kerja bareng temen, tapi temen gak ngasih Kerjaan, ya jadinya Kerja sendiri deh, good luck Buat diri sendiri Itu kalimat yang diposting Oleh mas Gomoli namun Langsung direspon oleh salah satu Persahabat ya, untuk memberikan Lowongan pekerjaan untuk mas Gomoli Masya Allah, mudah mudah-mudahan Mas Goli sukses ya di luar sana Kita selalu kangen dan merindukan momen-momen Kebersamaan dari tim Leslar Entertainment Dan doakan juga buat Ele ya Kembali bangkit Dan kembali memberikan kebahagiaan kejutan Untuk kita semuanya Kemudian juga berselamat ya Ada momen spesial Cidukan juga nih dari Papa Bilar Saat main bareng sepak bulan Dengan tim Merwah FC berselamat ya Berolahraga sambil kajian Itu yang sangat membanggakan buat kita semuanya Apalagi attitude yang selalu diperlihatkan oleh Lesti maupun Rizky Bilar Inilah kebanggaan kita semuanya yang selalu membuat kita kagum dengan sosok Lesti Bilar Di postingan ini pun persahabat di lima caption dituliskan oleh akun marwah.fc. Menggunjing orang itu sarang dosa Mengganggu orang itu sarang dosa mencaci orang itu seorang dosa, memfitnah orang itu seorang dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, ya. Jadi jangan sampai nih menggunjing, mengganggu, mencaci, apalagi memfitnah seseorang. Karena itu sangat berdosa sekali, persahabat ya. Kita sebagai fans doakan yang terbaik. Semoga rumah tangga Let's kembali rukun, kembali bahagia. Dan berikutnya persahabatan kita mendapatkan cedukan vitamin terbaru dari Bunda Leslie Kejora di laman akun Instagram pribadinya. Bunda Leslie mengunggah sebuah postingan. Walaupun lewat jalur ikhtilaf atau endorse, kita merasa bangga banget ya, Alhamdulillah. Bunda Leslie kembali aktif di akun Instagram pribadinya, Alhamdulillah. Doakan selalu untuk Bunda Lesti sehat, bahagia, dan lancar. Apapun yang dilakukannya, Bunda Lesti aku bersama ya, dia menginformasikan mengenai parfum yang lagi dipromosikan. Sering banget ada yang nanya ke aku, "Apa sih parfum yang aku pakai sehari-hari?" Nah, ini nih dia jagoannya, parfum Black Series dari... Evangelin.id Wanginya segar dan manis Dan yang paling penting aman dan halal Dapetin sekarang juga di Alfamart Indomart, dan Sofi Itu kalimat informasi persahabatan dari Bunda Leslie Kejara Mengenai Parfum yang dipakai Insya Allah mudah-mudahan ya Berkah barokah untuk Leslar kita selalu mendoakan yang terbaik, terutama untuk idola kesayangan. Semoga selalu sehat. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan diantar dari akun lens School Support 2 mengatakan, Masya Allah Bunda, auranya Masya Allah Allah, luar biasa. Ada juga tanggapan dari Rosana Salis 24 lar Bunda gak apa-apa endorse pun kami senang, wow. Walaupun lewat jalur iklan Kita semuanya tentunya bahagia sekali Ketika melihat bunda wasi gejora Sehat selalu untuk leslar Dan semoga bisa bangkit kembali Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru